Denjaka menjadi salah satu bagian dari tim pengamanan Presiden Jokowi Dodo saat berkunjung ke Rusia dan Ukraina pada akhir Juni 2022 lalu. Tim ini bertugas menjaga keselamatan Jokowi ketika bertemu dengan dua presiden negara yang sedang bertikai, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres, Majentri Budi Utomo mengatakan, pihaknya menerjunkan 39 personel untuk mengawal Jokowi, dalam lawatannya ke Rusia dan Ukraina. Mereka dibagi dalam tiga tim, yakni tim pendahulu atau advanced, tim utama atau main group, dan tim penyelamatan. Berikut ini fakta-fakta tentang Denjaka yang penting diketahui. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. awal dari 70 prajurit Seperti diketahui, Denjaka merupakan pengembangan dari Pansusla yang dibentuk oleh KSAL pada tahun 1982 Pada tahap awal direkrut 70 personil dari Batalion Intai Amfibi atau Yontai Vip dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska Pansuslah di bawah komando dan pengendalian Panglima Armada Barat atau Armabar, melihat perkembangan dan kebutuhan. KSAL kemudian menyurati Panglima TNI yang intinya ingin membentuk detas menjala. Mengkara. permohonan itu kemudian disetujui. Pendidikan super berat, setiap prajurit dan jaka wajib mengikuti pendidikan penanggulangan teror aspek laut atau PTAL kurang lebih selama lima setengah bulan. Dalam kursus yang digelar di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, calon anggota Denjaka diberikan materi intelijen, taktik dan teknik anterior, dan antisabotase dasar-dasar spesialisasi hingga komando kelautan. Selebihnya pendidikan dilakukan di lapangan seperti hutan, laut, bahkan udara. Calon Denjaka ditempa di tengah ombak ganas di Laut Banyuwangi yang kerap menghanyutkan perahu nelayan. Dengan tangan dan kaki diikat, para prajurit tersebut dibuang ke laut ganas itu. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Memiliki IQ tinggi. Selain harus memiliki ketahanan fisik yang mumpuni, prajurit denjaka adalah seorang yang cerdas atau ber tinggi. Mereka dituntut untuk cepat mengambil keputusan dan tindakan dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Saat pendidikan mereka diberikan teori di kelas hanya 20%, selebihnya latihan di lapangan. Itulah mengapa dari sekian banyak yang mengikuti pendidikan calon prajurit Danjaka, hanya sedikit yang lulus. Calon setiap tahun hanya 50 orang saja yang lulus dari berbagai jenis ujian. Karena kemampuan yang dimiliki prajurit Danjaka disebut setara dengan 12 prajurit tempur biasa. Semboyan Satya dharma Prajurit Denjaka memiliki semboyan khusus yakni Satya Wiradharma. Semboyan ini berarti janji seorang ksatria untuk melindungi harkat dan martabat keluarga, agama, nusa, bangsa, dan masyarakat. Karena itu selain operasi kemiliteran, Denjaka juga kerap dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan. Salah satunya adalah pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021.